Semua selamat datang di channel baru gua Youth Ministry ID. Nama gua David Paksoal dan gua adalah seorang gembala pemuda di uh, salah satu gereja Injili di Indonesia namanya Gereja Kema Injil Indonesia. Gua udah terlibat uh, sekitar 10 tahun dalam pelayanan pemuda dan uh, secara profesional atau digaji gua terlibat di gereja ini sekitar 6 tahunan dan sebelum gua masuk untuk bergabung sama gereja gua dan melayani sebagai gembala pemuda dan remaja di, di gereja gua, gua terlebih dahulu belajar di uh, namanya kampusnya Malaysian Baptist Theological Seminary di mana di situ gua belajar yang namanya youth ministry uh, jurusan youth ministry yaitu jurusan khusus yang, yang uh, apa namanya? yang ngajarin tentang gimana caranya membangun suatu pelayanan pemuda dari nol. Jadi um, pelajaran itu keren banget dan itu di sama yang namanya Youth Ministry International, suatu uh, pelayanan misi, suatu organisasi misi yang bergerak di bidang pelayanan anak muda yang punya misi adalah pergi ke seluruh uh, dunia untuk membangkitkan atau mengajarkan gembala-gembala uh, pemuda yang ada di daerah-daerah di mana uh, pelayanan pemudanya belum menjadi suatu prioritas di negara itu dan gue belajar di Malaysia untuk mata kuliah ini nah tujuan dari channel ini adalah gue pengen mendedikasikan channel ini untuk gue bisa memberikan tips-tips di mana gue udah yang yang udah pernah gue dapetin lewat kuliah gue dan juga lewat pengalaman-pengalaman gue kenapa tips-tips tentang pelayanan pemuda dan remaja? karena kalau lo cek di youtube lo gak bakalan nemuin coba lo cek Youth Ministry Indonesia atau lo cek pelayanan anak muda di Indonesia, lo pasti akan dapetin hal-hal yang nihil atau paling isinya cuma orang ikut KKR dan di, di, maksudnya disorot. Semoga ini akan berubah dengan munculnya channel ini bakalan bikin uh, yang lain teman-teman yang lain juga tertarik untuk uh, semangat untuk bikin suatu resources resources bagi pelayanan anak-anak muda di Indonesia. Nah. Kalau lo mau connect langsung, lo bisa langsung drop komen lo ada di, di, uh, di bawah di YouTube channel ini atau di video ini, atau lo bisa uh, hubungin gue lewat Instagram gue yang ada di description uh, di bawah ini. Jadi, lewat video-video yang ada dalam konten-konten yang udah gue siapin, gue akan ngebantu lo, ya paling nggak gue berusaha untuk membantu lo untuk bisa melayani pelayanan anak muda lo secara efektif dan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi, kalau lo suka videonya, tolong di-subscribe dan di-like. Dan kasih tahu ke yang lain. Share video ini supaya ada orang juga yang akan tertarik bikin videonya atau terbantu karena videonya yang ada. Makasih.